dan tergalek. Ini petugas baru saja datang untuk olah TKP. TKP, siap. Kejahatan tidak hanya terjadi karena ada dia pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Lancer TKP, Venirte de acá pe. Si,